Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma sholawat sayyidina Muhammad wasallam, wa 'ala alihi wa alihi wa alihi Ini, <laughs> <gul> okay, ini alihi wa ini apa ini? wa alihi wa Panel meter, alihi wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi Man, ini ya? ya kalau kita sound man, ini butuh-butuh banget ini ya okay. Terus? buat menampilkan voltase sama amperimeter. tapi di sini kita saya yang punya ini hanya untuk menampilkan voltase saja bang. Voltase. Ya. dan ini ya uh, breaker ya breaker, breaker ya apa? circuit breaker ya? ya manual miniatur circuit breaker gitu ada yang bilang manual ya ya ya itulah ya ada, ada berapa ada tiga ya yang Ada tiga ya? ya MCB berapa amperan ini MCB-nya. yang ini nama ampere ini berapa ampere ya, ya itu 20 ampere ini 20 ampere. Ya. Ini sebagai main atau sebagai uh, di inputnya di ini? iya kalau ini sudah outnya ya outnya ini pak ini 20 ini enam, itu enam. Ini enam. Ya Sengaja gitu. memang yang yang mainnya atau yang utama dikasih besar gitu ya? Tiga si besar pak. Oke. Karena bebannya itu besar nanti. Oke oke. Siap siap siap. Nah ini, ini boxnya box kita pakai multiplex multi yang ukuran berapa ini? Sekitar dua belas mil ini. Dua belas mil. Satu senti ya? Iya. Oke. oke lanjut. Ini kok bertekstur begini ini? Ini, ini ya. Ini? Ini saya pakai anu ini, Pak. Pakai apa ya? Semen sama anu, apa? sama lem lepok, sama oh, lem -lep kayu. Itu ya, sama lem kayu buat teksturnya. Ini teksturnya. ya, kalau teman-teman tanya gimana cara buatnya, nanti channel berikutnya kita Insya Allah ya? akan insyaallah. Insyaallah, kita Allah buat ya, mau <laughs> Ini belakangnya Mas Abzai ya? Untuk tampak belakang seperti ini teman-teman ya Sudah karena, tapi luar biasa Iya. Nah, ini karya HD elektronik juga teman-teman Nah ini namanya handle Handle ya? ya. Ini ada tulisan genset atau tulisan PLN Apa maksudnya ini Mas? Uh, ini posisinya tulisannya PLN Ini posisi ekonominya ke bawah oh, Jadi kalau, buat PLN oh, itu Pak Kalau ke atas Ini genset. Genset. Kalau di tengah ini netral, Netral Netral, netral. netral. Nah, gitu Tapi jangan lupa Nanti kita Oh berarti ini jet set ini ya? Enggak, <tuk> Itu ada regulatornya pak Di dalam pak oh. Ini buat regulator saya Sebenarnya buat out regulator oke, oke oke Tegangan 110 ini Oke. Sebelum ini di tes uh, Mungkin teman-teman Alkolam -teman Jaya Mas Absa pengen lihat dalamnya mas Oh Boleh oke. ya? Oke. Boleh boleh Boleh Kita akan bongkar ya mas Absa. ya ini Bukar. sambil dibongkar teman-teman ya sambil diobeng-obeng Eh. Ya. paus lo jadi ha? selesai Pausnya. kita buka nah. ya teman-teman wow. Bismillah ya tampak, wow. dalamnya, tampak seperti dalamnya seperti ini oh iya iya iya iya iya oke ini ya ini kan apa uh, trafo yang di staffol itu ya trafo yang di staffol ya itu. ini kan ada servonya ini ya, ada servonya, otomatis. Uh, ini beli sendiri, maksudnya uh, beli trafo apa? Regulator, regulator ya. Pak? Regulatornya jadi apa? Stafol ya? ya? Jadi ya. atau gulung sendiri ya? Gulung sendiri. Ya saya beli itu jadinya pak. Jadinya. Uh, ya saya ambil dalamnya, buat hmm. taruh di sini. Nanti ini kan sesuai kebutuhan masing-masing, Mbak. Lah, hmm, kalau okay. saya butuhnya disonmen itu regulator buat penyetabil, anu, apa aksesoris. Oke, oke, oke. Jadi harusnya kalau stabil, insya Allah aksesorinya akan awet, Pak. Oke, oke. Jadi ini fungsinya regulator ya, jadi teman-teman, yeah. ini regulator, out-nya kesini nanti. Nah, ini tegangan dari regulator. Tegangan dari re regulator. regulator. voltasenya okay. 220 volt, 220 volt. Nanti dari sini ya, lihatnya ya? Dari sini juga, Pak. Okay, okay, okay. Nah, kalau ini tegangannya 110 volt. Kenapa 110 volt? Karena kita ambilnya dari regulator sini, Pak. dari dari ini ya. Apa namanya ini? Sirfu. ya. ya sirvu motor itu. Ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, Tempat dalamnya seperti ini teman-teman ya, mungkin sekiranya ya ini masih tahap awal lah gitu. Ya, nanti kan rencana ditambah amper mas ya? Ini rencana mau ditambah amper meter. Ya, nanti maukan lagi di sini ya. Ya. Ini kira-kira bisa dicoba mas mas? Mari kita coba. Coba pakai apa? Pakai yang bebannya agak tinggi, pakai gerinda atau apa? Bor itu kalau ada? Aya ya, ya, pakai bor. Kita ambil angle dulu ya. Oke, kita coba teman-teman ya. teman-teman uh, ini bisa menjadi pelajaran ya, hadirin saya. Iya. Ya, macam-macam sedang ambil bor ini buat dicoba. Ya. ya, ini teman teman Oke. Ya. Kita akan colokkan dulu sini jadi ya ingat teman-teman kalau ini ya punya saya ini kan buat ano PLN hmm. ini sebenarnya ini mau dikasih tulisan sih masih belum, belum sepat ya? belum sepat ini Berarti ini genset ya? khusus genset okay, okay, okay. ini jadi khusus PLN ya netral sama ya hmm? ini netral sama len untuk genset nanti jadi kita akan cobanya yang ini ya, pakai PLN ini ya uh -huh. nah, netral sama lemnya terserah ini boleh balik bisa karena arus, arusnya AC, bener ya pak? Betul, betul betul betul, ilmunya barokah ya? Alhamdulillah <laughs> dan jangan lupa, saya akan tambahkan di sini handle hmm. handle ini fungsinya untuk ngoper ngoper fontase dari PLN ke genset atau sebaliknya dari genset ke PLN atau mau dinetralkan juga bisa ya, Cial ya, ya. bisa. Jadi tidak ada pola C yang masuk. Oh, oke. Nah, kita coba dulu dinetralkan ini ya, posisi nol nah. ya pak. Kita colokan sini ya. Ah nah, kita kita nyobanya pakai test pen dulu. Nah. Oke, oke. Masa bisa, masih Ini uh, Alam Jaya ini jadi beneran ini. teman-teman ya, ini tespennya. Nanti kita lihatnya di sini. Siap, siap. Nah, nanti, nanti akan menyala. Menyala ini kalau ada arus. Kita coba di sini dulu. Uh, di sini kita coba ya. Ada arusnya apa enggak Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini netral. Nah, kalau ini ada arusnya apa enggak Nah, ada. Ah. Ada. Sip. Berarti ini land. land ya. nah. Oke, oke. nah, kita coba di sini, apakah ada arusnya, Pak Ndak? Ada. Di sini? ada juga. Dada. Nah. ini fungsinya. Jadi kelebihannya kita kalau pakai handle itu di sini. ah kalau betul-betul netral Enggak betul -betul netral ya, betul -betul ada. Jadi kita ini ya, teman-teman. Kita hidupkan dulu. Ah, sebelum sebelumnya ya, kita cek dulu sini. Apakah ada arus masuk? Apa ndak hmm. Nah, kita cek. Oh, ini lampunya nyala ya, seharusnya. Nyala. Oh, nanti tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada. Takutnya teman-teman anu ya. Takutnya dikira tipu, kita coba dulu. iya nah, ya, ya. Kita coba. No tipu-tipu, ya. Ya, ya. Nah, ya, nyala ya. Dak, nyala ada ya. Nah, nah. Satunya. Sip karena kita coba hidupkan ini ini ya. Ber bergerak nggak ini bergerak wah langsung bergerak otomatis teman teman nah ini ada harus ini ada lampunya kebetulan ada lampunya ini teman teman iya ini langsung berapa mas berapa oh error nah, ini, ini, ini, ini, ini yang yang berfungsi dengan normal Ah ini. Kita ditok-tok. 1220. Sip. Lanjut. uji ya. coba ke beban. Uh, uji coba. Kita akan uji, uji, uji coba ke 220 volt ya. 220. Uh. Nanti kita akan lihat di putaran sana dan lihat di sirkunya bergerak enggak. Kan ini punya tabil ya. Punya tabil. Okay. Uh. Kita edukan. Oh, ayo di sini harusnya ini coba wah oh, ya. apa turun ya, lagi ya hmm. bisa, bisa, bisa dari beraktor, ya. Ya. Masa, anda, luar biasa tinggal untuk apa amper ya tinggal ini ada lagi, lagi ada lagi. lagi ini kan fungsinya buat penyetabil ya Pak hmm. nah, hmm. penyetabil arus eh voltase 222 220 volt ya hmm. kalau ini 110, 110. Nah, kita coba yang 110 okay. kayak okay. apa nah, kita jolokan dulu Apakah berfungsi enggak Oh eh, lebih pelan pak. Berfungsi tapi lebih pelan. Berfungsi ini, tapi lebih pelan pak. Apa uh, indikator dua puluh nolnya memang tidak dikasih kan ini ya? Memang tidak dikasih. Oh, itu, indikator pak. 110 sepuluh tidak dikasih pak. Memang. memang tidak dikasih pak. Kalau itu eh, berfungsi teman-teman ya, tapi memang lebih pelan, ya. karena, lebih 110, pelan. Ya. karena arusnya 110 sepuluh. Ah, sebelumnya ya teman-teman ini buat memastikan apakah ini benar 110 apa enggak iya, iya. Nah, kita akan coba pakai avo digital teman-teman nah, ya ini avo digital buat memastikan apakah ini benar-benar 110 volt apakah hendak Jadi kita tahu nanti fungsinya regulator itu apa untuk penyetabil tegangan. Nah, sebelumnya kita hidupkan dulu nah, kita di sini atur dulu ya seperti di channel sebelumnya kita video sebelumnya. ya video sebelumnya kita Oke. atur dulu ke AC buat mengukur tegangan AC jangan lupa untuk yang pin hitam ke COM yang pin merah ini ya buat tegangan celcius dan lain sebagainya teman-teman ya Mari kita coba ukur berapakah nilainya teret-teret 100 berapa? 112. 12 pergensinya 49,95 atau 50 Hz mantap Samza. berarti mendekati atau lebih ya pak? Ya akurat lah, akurat lah ya pak. Ya, toleransinya kan sekitar 5% masih bagus. Tadi nah. berarti betul-betul 110 sepuluh ya? Ya. ya. Okay. Kita cek yang ini teman-teman. Oke okay, lanjut. Kenapa ya tadi kita coba burnya lebih, anu kencang, ya? ya? Lebih kencang. Karena di sini ini yang 220 dua volt kita coba. Yes, 225. kurang-kurang ya, meeting gitu. ah, kurang ya. Bentar. Si, 50 Hz sebagainya 225, koma... ya sekitar itulah. Kemaskian uh, volt AC, maksud saya. Ya. Berarti lancar aja ya. Mantap. Sip. Oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau ya kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh